Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta leslar Lovers dimanapun kalian berada, DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Lesti Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 mengunggah sebuah postingan foto terbarunya persahabatia ya, yang mana kita salpok banget sama kalimat caption yang dituliskan Bismillah berbuat baik dan selalu bersyukur adalah cara terbaik semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin masya Allah banyak persahabatia ya. lagi lagi tentunya kita diingatkan oleh bang Adil tentunya kita semua harus berbuat baik dan selalu bersyukur itu adalah cara terbaik semoga kita semua tentunya Selalu diberikan kesehatan, Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat persahabat ya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans ya, nih, dari akun Instagram Elsa Putri Rahmi 24. Kalau benar Bang Ari lagi di Padang, aku tahu nyusul WKWK halu katanya tuduh <laughs> duh. Kita gitu banyak persahabat ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Jusmaida Arsip Amin ya Allah, semangat bang Masya Allah banget ya, respon yang sangat positif dari para fans Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung mendoakan yang terbaik untuk dede dan kakak Bilar Selanjutnya juga persahabat diperhatikan ya, perhatikan ada sebuah Tentunya info juga untuk kita semua di sini perhatikan diunggahan akun HP Kentang Kota Sultan Ada sebuah postingan foto dan kalimat yang sangat luar biasa juga Ini mengingatkan untuk kita semua Selama beberapa waktu ke depan yang bisa kita lakukan buat Leslar nih Persahabat ya, ini penting Yang pertama adalah main di negeri sendiri Gak usah nengok ke negeri lain apalagi akun gosip Kalau perlu blokir akun-akun begitu apalagi ikut komen hindari dulu Itu yang pertama persahabat ya Dan yang kedua gak usah up soal head komen Persahabat ya di feed atau membalas komen seperti itu Gak suka tinggal block report Itulah Tentunya peringatan dan ini pesan yang kedua persahabat Yang ketiga, kita nggak usah komen di feed menyebut akun yang suka head comment Nanti orang penasaran dan malah dapat panggung Kalau tahu cukup buat kamu aja Kalau mau share di grup tertutup Dan yang selanjutnya, banyakin berpikir positif dan mencari fakta sebelum berkomentar agar tidak salah Dan selanjutnya, banyakin doa karena kekuatan terbesar melawan fitnah adalah doa Inilah beberapa pesan tentunya yang diingatkan untuk kita semua sebagai fans sejati, kita harus selalu positif dan mudah-mudahan tetap solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya persahabat di sini ada dengan spesial banget dari bang Adis ya, ini luar biasa juga bang Adis Kaya mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Rizki Bilar ada bang Haris dan Dinda Hou ya masya Allah banget luar biasa kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Adi Kita tidak perlu melakukan pembenaran ke orang banyak Yang terpenting kita tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan Sahabat selamanya Ini benar banget para sahabat, ya Tidak perlu melakukan pembenaran ke orang lain atau ke orang banyak Yang terpenting kita tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan para sahabat, ya Tentunya banyak sekali doa banyak sekali support untuk Dede dan kakak bila Terutama persahabat ya Yuk tentunya kita doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat Kita lihat juga di sini ada semoga nih guysnya Bang Adlin Ternyata persahabat ya Untuk akun Bang Linter Ini dihacknya oleh bocil persahabat ya Yang hack IG Lintar ternyata adalah bocil Kata Bang Adlin tuh persahabat ya Ini banyak sekali komentar nih untuk report barang-barang ke ya yuk tuh kita lihat ya ternyata akun instagram bang lintar ini di oleh anak kecil ya mudah-mudahan saja bisa kembali untuk akun instagramnya bang lintar dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih di momen yang sungguh luar biasa walaupun video lama kita mendapatkan kebahagiaan yang mana dedek Lesti dan kakak bil selalu memberikan Kemesraan kekiutan yang selalu buat kita sebagai fans sejati baper dan bahagia Masya Allah, luar biasa banget persahabatnya. ya Mudah-mudahan seperti ini terus Dede dan kakak Milat. Tentunya selalu sabar dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan berikutnya juga nih persahabat ya Duh, lihat dari belakang aja sungguh luar biasa auranya Masya Allah ini juga video lama persahabat ya Ganteng banget Suami dari dedek lastik kecerah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin Dan kita masih menunggu kejutan Serta kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terupdate Selanjutnya